Kami Kami Naya menyatakan, menyatakan menolak kegiatan ibadah Natal umat Kristen. <tik> <tik> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan dan syukur alilah Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Tahu kan kemarin viral. Bupati Lebak Banten Yang seolah mempersulit umat Nasrani Khususnya yang ada di kecamatan Maja Untuk merayakan uh, Natal ya, Tidak dikasih izin Di kecamatan tersebut Harus ke kecamatan yang lain Karena di sana tidak ada gereja katanya Padahal umat Nasrani yang ada di Maja itu sudah minta izin untuk melaksanakan ibadah di kecamatannya di sana meskipun bukan di gereja Tapi nggak dikasih izin dengan alasan itu bukan tempatnya Dan ini ada yang mendukung sekelompok masyarakat yang ada di sana Kita coba cek sama-sama Jelas pak, untuk tidak memberikan izin untuk tidak memberikan izin pada Natal kepada mereka orang tersebut, tanggal tersebut, tanggal sembilan dua 2022 dua puluh dua. oke, jelas ya. Coba kesan pertama yang anda lihat dari sekelompok orang ini yang berada di masjid ini yang ngomong yang menyepakati ucapan bupati, yang menolak umat Nasrani. ya Satu kali lagi, yang menolak umat Nasrani, merayakan Natal di Kecamatan Maja itu apa? Kesan pertamanya ketika Anda melihat orang-orang ini. Apakah kita melihat jiwa toleransi? Bisa nggak kita melihat dari ucapannya, dari gestur tubuhnya, kita melihat toleransi enggak di mereka. Kalau saya enggak sama sekali melihat toleransi di mereka. Umat Narasrani itu ingin ibadah loh. Akan ibadah. Bukan akan demo. Bukan akan aksi ibadah. Ibadah bos. Mas harus bersulit. Bahwa kemudian, bahwa kemudian satu kali lagi. Di sana enggak ada gereja dan ada tempat yang lain yang mau dijadikan kemudian dengan alasan ini bukan tempatnya kemudian kalian menolak mari kita kemudian merenung diri bagaimana kalau ini terjadi kepada umat Islam misal misal nih kita akan beribadah ya yang itu bukan di tempat ibadah misal bukan di masjid Ya. Misal di Monas Sholat idul adha Di lapangan Heh? Di fasilitas umum Kemudian ada orang Yang menolak Dengan alasan Ini bukan tempatnya Tempatnya di masjid Bukan di lapang Bukan di Monas Enak gak coba? Kita mau beribadah loh. Bukan satu kali lagi ingin demo, bukan ingin aksi, ingin ibadah. Akan melaksanakan ibadah. Coba. Sakit hati nggak kita. Satu kali lagi, meskipun bupati itu beralasan. Bahwa ini adalah hasil kesepakatan dengan FKUB. Forum komunikasi umat beragama. Tapi tetap. Saya kira apa yang menjadi putusan Bupati itu mempersulit orang Nasrani yang ada di Kecamatan Maja itu. Yang katanya 2.500 orang kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, kalau saya salah mohon maaf, ralat, monggo silahkan. 2.500 itu angka yang saya kira cukup banyak. Termasuk saya kira Bupatinya, FKUB-nya, dan segala macamnya masyarakat di sana. Sama sekali nggak menjunjung nilai-nilai toleransi. Menurut saya ya, menurut saya. Yang menolak apalagi. Kenapa masih takut? Kadang-kadang kita harus bener-bener meraba diri loh. Untuk kita bisa bener-bener baik berbangsa dan bernegara. Kan mereka punya hak yang sama Saya ngomong ini orang Islam Tapi saya merasakan batin mereka Karena saya yakin kalau itu terjadi Di agama saya Misal di kecamatan tertentu Misalnya ya, di kecamatan tertentu Kemudian datanglah hari raya idul fitri atau idul Adha. Kemudian di sana nggak ada masjid di kecamatan itu nggak ada masjid. Kemudian ada pemerintah yang melarang untuk orang Muslim beribadah kalau bukan di masjid mau merayakan Idul Adha atau Idul Fitri misal. Bagaimana coba reaksinya? Saya yakin. Wah akan menjadi masalah besar tuh Padahal sesama anak warga Kalau negara itu melihat atau kali lagi dalam pandangan negara Negara itu nggak boleh memandang Ini orang Islam, ini orang Nasrani, ini orang Hindu, ini orang Katolik, ini orang Kongucu Negara itu harus adil melihat itu Perlakuannya kepada semua agama Karena posisinya sama Posisinya semuanya sama Kita beragama Orang Islam yang beragama di Indonesia Juga harus mengikuti aturan negara Orang Nasrani juga sama Jadi negara ini posisinya jangan Sampai diskriminatif Kepada orang lain Kepada agama Siapapun itu yang ada di Indonesia. Satu kali ini, kalau itu terjadi kepada umat Islam, maka akan menjadi masalah besar. Itu nggak bakalan ngomong, aturannya harusnya di masjid. Kenapa Anda mau melaksanakan di lapangan? Gak mungkin ngomong itu. Ayo dong, ayo dong. Supaya kita itu cerdas dalam beragama. Dan jangan sampai kita menganggap bahwa orang lain, saudara kita yang berbeda agama yang ada di Indonesia, itu sebagai ancaman. Jangan dong, kan seolah-olah kalau seperti itu, apalagi di statement kan di dalam masjid. Takdir-takdir itu jelas, yang hadir itu Kristen Mopobia. Kristen Mopobia itu namanya, kan sekarang itu ada orang. Yang triatria -tria, di Indonesia ini ada Islamophobia nggak ada nggak ada Islamophobia yang ada itu udah jelas nyata itu Kristen Ingat kan kemarin terjadi di Cianjur itu sekelompok orang dari ormas garis itu yang mencopot label bantuan dari gereja tertentu Dan itu menjadi ramai Dan itu menjadi viral aduh Ayo dong, kita dewasalah Di dalam beragama kita harus dewasa Di dalam bernegara juga kita harus dewasa Menjadi pemimpin apalagi Ini bupati kan Harus benar-benar mempertimbangkan keadilan Hak Masyarakat Keadilan masyarakat Karena itu masyarakat Di sana kan Mau ibadah, susahnya minta ampun harus Ini kecamatan, dari kecamatan ke kecamatan itu cukup jauh jaraknya kasihan mereka ingin ibadah Bukan ingin aksi, bukan ingin demo, ibadah Mari kita junjung tinggi nilai-nilai toleransi Kalau kita tidak bisa menghargai orang lain karena berbeda agama Hargailah mereka karena sama-sama mana